Oke, Pak. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial. Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mempercepat koneksi internet di uh, laptop atau mungkin PC gitu. Dan uh, di sini, untuk caranya gampang banget, tinggal kalian cukup klik Windows aja di sini yang lambang Start, kalian cukup klik kanan, dan tinggal kalian klik aja untuk yang Device Manager. Nah, cuman kalau nggak ada atau memang mungkin entah kenapa memang nggak ada gitu ya, Device Manager kalian bisa cari ke Start, terus kalian tinggal ketikkan aja Device Manager gitu. Dan nanti hasilnya juga bakal ke sini juga ya, untuk intinya gitu ke sini juga. Nah uh, setelah itu kalian cukup tinggal cari aja yang namanya network adapters Jadi untuk uh, sisanya gitu untuk kayak driver-driver uh, ini kalian biarin aja Tinggal kalian cari aja lengkap yang dipakai sama laptop kalian Biasanya Qualcomm atau mungkin Intel atau mungkin Broadcom gitu ya Dan mungkin kalau kalian awam gitu ya Jadi uh, mungkin kalian gak ngerti gitu ya sama kayak gini Kalian bisa coba satu-satu gitu di Popeye, ya kalau bahasa sundanya Kalian klik uh, properties terus kalian klik uh, ininya tapi advance biasanya dan kalau nggak ada advance berarti bukan misalnya yang ini juga kalian klik properties juga dan di sini ada advance gitu kan. Nah di sini kalian cukup tinggal cari aja yang namanya roaming aggressiveness gitu. Kalian cukup tinggal cari di sini kalau nggak ada berarti bukan gitu ya antara bukan atau mungkin memang nggak bisa dan ah, nanti saya juga akan jelasin yang nggak bisa ya. Dan di sini karena nggak ada untuk yang realtek PCIe ini saya ganti ke Qualcomm karena memang Qualcomm ini adalah nama dari land card gitu. Kalian klik kanan terus kalian klik properties dan tinggal kalian klik yang advance gitu kan atau mungkin yang lanjutan. Nah di sini akan ada muncul yang namanya uh, roaming aggressiveness ya. Jadi uh, aggressiveness ini adalah tingkat keagresifan dari uh, wifi-nya gitu. Mungkin kalau uh, laptop kalian gitu ya untuk sinyalnya tuh rendah gitu ya, sinyalnya tuh rendah atau mungkin sinyal yang diterima dari laptopnya tuh misalnya yang yang diambil dari wifi-nya cuman dapat dua bar ya gitu atau mungkin dua dua sinyalnya gitu nggak full kayak gini misalnya nih. Contohnya nggak full kayak gini. Nah itu kalian bisa coba ganti untuk uh, roaming aggressiveness ke yang paling tinggi gitu dan uh, saya udah coba di uh, namanya tuh lancardnya tuh namanya Intel sama Qualcomm ya jadi ini Intel dan Qualcomm itu ada gitu untuk uh, pilihan roaming aggressiveness gitu dan saya juga udah coba di laptop HP gitu ya yang uh, namanya tuh nama lancardnya itu adalah Broadcom dan untuk yang Broadcom itu nggak ada pilihan yang roaming aggressiveness gitu dan Ya mungkin karena laptopnya udah uh, model lama gitu ya Semoga aja untuk laptop yang model baru Semoga aja ada gitu ya Untuk uh, pilihan ininya ya Karena ya Biar kalian gak sia-sia aja sih Nonton video ini gitu Dan uh, saya coba di laptop abang saya gitu ya Yang uh, defaultnya tuh medium gitu kan dan setelah saya ganti ke highs, itu untuk download speednya jadi lebih tinggi uh, dari 2 Mbps ganti ke 3 Mbps 4 Mbps sampai 6 Mbps gitu tapi enam Mbpsnya ini bisa dibilang nggak stabil ya dan mungkin karena nggak tahu ya mungkin karena terlalu agresif mungkin saya juga nggak tahu dan uh, mungkin kalian juga bisa coba di medium atau high gitu ya medium high gitu terserah kalian dan ya pokoknya kalian eksperimen aja nih sama lima angka di sini atau mungkin lima uh, value di sini gitu Nah setelah itu kalian bisa klik Oke OK aja tanpa harus merestart dan tinggal kalian tutup aja si device Manager-nya dan tinggal kalian coba untuk uh, hasilnya ya atau mungkin kalian bisa coba untuk download atau upload atau teks lah pokoknya pakai koneksi internet gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Uh, semoga mematuh kalian juga yang uh, koneksi internetnya mungkin memang gak stabil atau mungkin lambat gitu. Jadi yang sinyalnya dari dua jadi full lagi. Jadi untuk agresivenessnya dinaikin gitu. Agresiveness itu jadi tingkat keagresifan gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya. Tingkat keagresifnya dinaikin dari yang sinyalnya dua atau mungkin satu ke full lagi gitu. Tapi di sini saya belum coba untuk ke banyak laptop gitu. Jadi kalau kalian coba cara ini saya harap kalian komen di bawah gitu ya hasilnya kayak gimana. Karena saya pengen tahu gitu. Jadi ya lumayan kan sebagai uh, percobaan juga sih ya dan mungkin kalau kalian misalnya oh saya tiba-tiba speednya tuh naik tiba-tiba nggak -tiba stabil ya kalian bisa tinggal balikin aja ke value sebelumnya gitu misalnya value sebelumnya adalah medium tinggal kalian balikin aja ke medium gitu ya dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan tekstur kucing bye bye